kepada bapak ibu OJK serta afi dan pihak kepolisian hari ini banyak laporan dari subscriber kita aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK banyak yang menghubungi selain kontak darurat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia.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 Oke okay, baik dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol baik yang legal ataupun yang ilegal.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 Dan kami juga pengen memberitahukan bahwasannya kami dari channel Youtube Info Media terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Media terbaru maka fix itu adalah penipuan. Dan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Baik ya hari ini banyak dari teman-teman kita yang merasa gelisah. Karena sudah pernah memberikan semua data-data pribadinya kepada pihak aplikasi pinjol. Lantas hari ini sedang bertanya-tanya, apakah data-data pribadi yang saya berikan kepada pihak aplikasi pinjol tersebut aman, Bang? Atau mungkin ada yang sudah berpikiran kalau data-data pribadinya digunakan kembali oleh aplikasi pinjol. Banyak ya hari ini yang sudah mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak aplikasi DC yang mengatakan data-data pribadinya akan dibuat minjol lagi di aplikasi yang lain. Nah siapa yang udah ngalamin masalah seperti ini? Jadi hari ini banyak juga yang kepo yang bertanya tentang Bang bagaimana caranya agar pihak aplikasi pinjol ini tidak melakukan penyebaran data Ada hari ini teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan ancaman Yang katanya akan dilakukan penyebaran data Kalau ada maka fix kalian yang punya hutang di aplikasi pinjol tersebut Dinyatakan langsung lunas Apabila memang pihak aplikasi tersebut beneran melakukan penyebaran data pribadi kalian maka apabila hal itu terjadi maka hutang di aplikasi tersebut tidak usah dibayar lagi ya itu langsung instruksi dari Pak Menkopol Hukam RI dan yang pasti apabila aplikasi pinjol tersebut melakukan hal itu sudah pasti mereka itu adalah aplikasi pinjol ilegal ya guys nah hari ini kita pengen ngebahas tentang Bagaimana caranya agar mereka itu tidak melakukan penyebaran data Bisa tidak bang kita buat cara atau strateginya agar mereka itu tidak melakukan penyebaran data Jawabannya tidak Ya walaupun kalian udah bayar hutang di aplikasi pinjol tersebut Masih tetap saja ada oknum-oknum tertentu Yang akan mengambil dan mencuri data-data pribadi kalian Untuk membuat kalian diperas banyak ya hari ini yang mungkin bahkan tidak meminjol sekalipun tiba-tiba diperas habis-habisan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ya Dan kita berharap kepada pihak kepolisian untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal beserta oknum-oknumnya agar segera ditangkap saja. Karena sudah banyak masyarakat yang merasa gelisah dengan kehadiran aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Jadi terkait tentang pertanyaan kawan-kawan apakah data-data pribadi kita bisa kita amankan dengan tujuan untuk tidak dilakukan penyebaran data jawabannya tidak bisa ya ketika kalian sudah mengirimkan data-data pribadi kalian kepada pihak-pihak aplikasi-aplikasi pinjol ya kan maka secara otomatis pula data tersebut akan mereka simpan di servernya jadi kalau seandainya memang mereka itu niatnya jahat maka mereka akan memeras kalian dengan ancaman akan melakukan penyebaran data untuk yang mengalami masalah seperti ini gak usah dilayani cuekin aja apabila memang mereka melakukan hal itu segera laporkan jadi jangan mau diperas hari ini untuk teman-teman yang gak minjol tapi data-data pribadinya udah tersebar luas jadi gak usah panik santai aja dan gak usah dilayani serta gak usah dibawa pusing nyantai aja ya guys dan jadi untuk kalian yang hari ini bertanya-tanya bagaimana cara mengamankannya dan apakah ada orang-orang yang bisa ya melakukan pengamanan data, maka jawabannya tidak. Apabila memang mereka bisa, maka secara otomatis mereka adalah bagian dari aplikasi pinjol tersebut. Jadi terjawab sudah. Kalau ada yang katanya bisa uh, mengamankan data-data pribadi kita, maka coba di Dipelajarin dulu jangan buru-buru percaya Paling tidak ya mereka ini bagian dari aplikasi pinjol tersebut Dan apabila ada kawan-kawan yang mungkin hari ini Diancam ya bahwasannya katanya data-data pribadinya Akan digunakan kembali di aplikasi-aplikasi pinjol yang lain Maka jangan takut Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Sudah pasti ada rekam wajahnya dan apabila wajah si pengguna tidak serupa dengan wajah sikat yang ada di KTP maka akan secara otomatis ditolak pula. Jadi jangan takut dan bahkan belakangan ini sebetulnya cara-cara ini udah cukup lama dari tahun 2019 kemarin pihak aplikasi pinjol itu DC nya juga sudah mengancam katanya akan melakukan pemasanan barang barang-barang online di Shopee, di Lazada dan lain sebagainya dan akan dikirimkan kepada kita. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah ini tinggal lakukan saja penolakan atau reject atau kasih tahu sama kurirnya yang mungkin hari ini uh, ada pembelanjaan via COD ya. Kasih tahu dan jangan dibuka suruh kembalikan saja. Jadi jangan takut dan jangan mau diperas-peras lagi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Oke okay, ya jadi udah terjawab dan jangan lagi ada yang menjadi korban penipuan. Kalau ada yang nawarin katanya bisa ini itu segala macam dan kalian disuruh untuk membayar sejumlah tagihan di awal. Mungkin nilainya nggak banyak 300 sampai dengan 500 ribu. Hati-hati itu jebakan jebakan Batman pertama yang akan membuat kalian tambah pusing. Apalagi kalau yang sudah mengirimkan data-data pribadinya. Katanya pengen dicek dulu nih. Apakah aplikasi-aplikasi uh, ini sudah terdeteksi atau tidak Jangan mau ya Dan jangan buru-buru percaya dan jangan transfer uangnya Jadi untuk kalian yang hari ini sedang menanggapi masalah seperti ini ya, Yang sudah mengirimkan data-data pribadinya dan khawatir ya bahwasannya datanya digunakan kembali untuk di aplikasi pinjol legal OJK itu sudah pasti tidak bisa kalau untuk yang ilegal tidak usah dibayar apalagi ketika kita memang tidak menerima apapun dari mereka dan yang ketiga untuk kalian yang hari ini ditawarin ini itu segala macam jangan buru-buru percaya kalau seandainya memang mereka bisa sudah pasti mereka bagian dari aplikasi pinjol tersebut dan yang keempat untuk kalian yang hari ini sudah dilakukan penyebaran data tidak usah dibayar lagi. Sudah pasti itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Jadi jawabannya terjawab sudah. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan data-data pribadi kita yang sudah dikirimkan kepada pihak-pihak aplikasi pinjol yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang legal OJK itu ya kan. Apakah memang terjamin bang data-data pribadi kita? Hmm, bagaimana pengalaman kalian? Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Gua pengen ngasih tahu nih kepada Bapak Ibu OJK, pihak AFI, serta pihak kepolisian. Hari ini subscriber kita banyak yang mengeluhkan bahwasannya mereka tidak mencantumkan nomor tersebut di dalam kontak darurat namun pihak aplikasi pinjol legal OJK hari ini ada yang menghubungi kontak tersebut jadi banyak subscriber kita yang bertanya apakah mereka mengetahuinya ketika pembelian pulsa atau memang pihak aplikasi pinjol legal OJK tersebut mengotorisasi kontak yang ada di handphone kita sehingga mereka bisa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 dan mudah-mudahan ini juga segera direspon sama pihak OJK. Supaya masyarakat memang benar-benar merasa aman dan jaman terhadap data-data pribadi mereka. Oke okay, ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak OJK serta pihak API. Untuk mengevaluasi kembali aplikasi-aplikasi yang mungkin hari ini sudah Merugikan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Agar segera ya. Apabila memang mereka ini terbukti. Melakukan pelanggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah. Melalui OJK dan AFI. Kalau anggapan gue.